Halo guys, ketemu lagi di channel Starkey Oke okay guys, di video kali ini saya akan Rektion, Noction, foto-foto terucu lagi guys Foto-foto lucu -foto lagi guys Jadi foto yang pertama ini dia Nah, seperti ini guys, fotonya guys Fotonya ada dua, dua orang guys Nah, fotonya ini sangat keren juga Alias yang ukirnya itu jago Yang udah apa ya Kayak yang bikin patung gini Jago sekali mungkin patung ini guys Sangat bagus sekali Saya kagum dengan kamu Yang ngukir foto ini guys Fotonya Sangat bagus sekali Wow Mantap sekali ini yang ngukir Jadi sangat bagus sekali Oke kita lanjut ke foto yang kedua Foto kedua guys Foto kedua Oke Ini dia fotonya hmm, Sangat bagus sekali foto ini guys sangat bagus bola bulat bulat bulat seperti bermain bola aku melihat foto ini seperti aku ingin bermain bola guys bolanya sangat bagus sekali ada merah-merah dilapisi lukisan uh, berwarna hijau Wow sungguh menarik sekali ini menarik sekali waduh yang ukir ini juga lumayan jago nih skillnya skill Dewa ini bukan skill sembarangan nih skill Dewa uh mantap deh ini skill dewa sekali ya mungkin ini. Kalau tadi kan kita sudah membahas foto bola dan patung. Tadi patung dan bola dan ini sekarang kita membahas foto wajah dari pisang dan semangka. Wow semangka itu enak loh jadi lapar aku lapar Laper, lapar lapar lapar <guluh> Eh lapar kok ini ya. Bapak-bapak <guluh> sorry sorry sorry, sorry. lapar kalau ta tadi kan kita bahasnya bola, sekarang jadi pisang. Jadinya lapar ya. <laughs> Semangka sama pisang udah cocok datu buat makanan. Jadi lapar nih. Ha, <laughs> lapar. Aduh, ini yang apa ya yang buat patung ini sangat bagus sekali. Alias ini buat apa ya kayak lukisan bukan. Kayak apa ya kreasi-kreasi gitulah bagus sekali nih. Ini yang apa ya yang buat ini udah jago banget ya skinnya udah dewa udah sekali aduh mantap sekali mantap jangan lupa kamu subscribe video ini subscribe ya guys mantap sekali ini skillnya skillnya sudah mendewas Dewa sekali wow wow, wow wow wow dan kita lihat foto keempat kita lihat foto keempat ini dia ini foto ayam atau foto burung ya bisa kamu komentar ya guys di bawah komen ayam atau foto burung ini. Anak burung atau anak ayam ini, guys ya. Komen di bawah, guys. Jangan lupa komen, guys. Dan jangan lupa subscribe-nya, guys. Subscribe, oke. Okay? Seperti ini, guys, fotonya. Keren sekali kan? Ini yang yang apa ya? Yang buatnya buset. Jago banget ini keren. Sangat keren sekali yang buat. Mantap dah buat ini dah. Sangat-sangat-sangat saya petakuler. Membuat saya kagum sekali. Saya kagum dengan foto-foto ini aduh sangat kagum sekali dan kita lanjut ke foto kelima ini dia foto kelima ada foto ikan guys ini dia Psh, ikan wadau sangat bagus sekali ini ikannya berwarna putih dan kayak apa ya kayak di laut merah gitulah. ikannya warna putih lautnya berwarna merah daunnya berwarna hijau sangat indah sekali ikan ini Aduh, sangat harum sekali Sangat bagus sekali yang buat ini Sangat dewa, sangat jago sekali yang buat ini Jago banget, jago banget Wow, aduh Saking kagumnya saya ini, aduh Semangat jadinya semangat Saking kagumnya, sampai semangat ngomong aku guys Sampai semangat ngomong Kita lihat foto yang ke-6 Ini dia Ting. Nah ini dia foto yang keenam Bola lagi seperti nomor 2. Tadi kita nomor 2 seperti bola Dan nomor 6 ini seperti bola lagi Sangat sepetakuler ini Sepetakuler sekali Waduh sangat bagus sekali ini Ada berwarna hijau daunnya Aduh Oh ada pohon ternyata Ada gambar pohonnya Wow sangat bagus sekali ini yang buat ini Sangat skill editingnya High skill editing Skill grafinya sangat Bagus sekali nih, patut kamu contoh di sini. Ini patut kamu contoh, kamu lukis ini menggunakan crayon atau pensil warna atau spidol bisa juga kamu tiru gambar ini sangat bagus sekali. Saya kagum dengan foto-foto ini, mantap deh foto ini. Oke guys, kita lanjut ke foto ketujuh. Nah di foto ketujuh ini foto yang terakhir ya guys, foto terakhir. Jadi foto ini sangat-sangat-sangat bagus sekali ini dia Sing. nah ini dia fotonya guys jadi seperti gambar orang lagi apa ya kayak berteduh di pohon atau payung ini bisa kalian komen di bawah ini payung atau pohon ya guys pohon atau payung ini guys komen di bawah guys komen komen di bawah komen sangat petakuler juga nih guys gambarnya ada payung orang waduh dan berpayungan dia guys sangat keren sekali ini hmm. patut kamu contoh dan kamu tiru ya guys tiru gambar ini patut kamu tiru ya guys agar kamu bisa menjago agar kalian jago gambar kamu jago gambar patut kamu tiru gambar ini guys. mantap mantap mantap jadi seperti itu guys foto-foto semangka terunik dan terbagus dan terhebat semangkanya guys. Jadi videonya sampai di sini saja sampai di video selanjutnya. Bye bye.